Taslima, lima, loh. itu nurut sama saya. Saya suruh saya perintah, mau duduk sebentar. Ingat pesan saya, ingat perintah saya: langsung salam pada nabiku, sholawat pada nabiku. Maka aku sholawat juga untuk dia, malaikat semua sholawat kepada dia. Maksudnya, langsung Allah kasih rahmat, Allah kasih ampunan, Allah angkat derajat kita. Masya Allah, berkat sholawat sesaat.